Siang ya, teman-teman Siang Pada siang hari ini kita akan melakukan pengembangan terhadap perkara curanmor yang mana satu pelaku sudah kita amankan kita akan menangkap kawan-kawannya eh, setelah ini eh, kita akan melakukan pengejaran sebagaimana pengakuan pelaku yang telah kita amankan di daerah Sukajadi, karena kita akan mengamankan dalam pelaksanaan kita di lapangan nanti, saya sampaikan kepada rekan-rekan supaya kita tetap menjaga protokol kesehatan dalam pelaksanaan penggerebekan untuk eh, senjata atau alat-alat yang kita gunakan untuk penggerebekan, tetap melaksanakan sesuai dengan SOP. baik -rekan sebelum kita melakukan penembakan terlebih dahulu kita berdoa semoga penggerakan ini berjalan lancar sukses berdoa mulai berdoa selesai backman 50 yes Hei, kamu sama-sama main Tiga, sama siapa aja, uh, Ogi, sama Betan, kan? Ogi sama Beta dan ya, nah. Ogi sama Beta. Ogi sekarang? Ya mungkin jalan ya, ya. Ogi. Nah, ya. tempat main tempat mainnya. tempat main di Kita Tiga cari di sana. Di Sukajadi dan Sukajadi. Sukajadi. Sukajadi. Okay. Rumah ya. ada? ada? di HP saya kan? Ada sudah ditahan okay, nanti kita cari. Kalau kita jalan nih, kita jalan ya. Kau tunjukkan gimana dia tempat main Oke? Okay? Ya, jangan kau simpan-simpan Kau simpan-simpan kau, kau langsung sendiri Oke? Okay? Sip? Kau bisa bantu kami? Bisa. Oke, okay, ya. Oke. Okay. Kita cari jangan. ya. Batman 1, 10-2 10 di seputaran rumah tersangka, Net Tersangka masih berada di dalam rumah Kami masih sampai oke, kita meluncur lagi tunggu, Nek lagi tunggu di TKP gue ikut tujukan nanti ya, Pak mainnya siap, ]nya. siap nanti Tern. di apa, sekot Ciput juga? Dipo, dipo, dipo, pinggir dipo itu Untuk siang hari ini kita akan melakukan pengembangan atau pengejaran terhadap pelaku curanmor, Yang mana pelaku curanmor alias AD sudah kita amankan Sekarang kita akan melakukan uh, pengejaran terhadap kawannya alias AW Kita tahu dari informasi bahwa pelaku AW ini merupakan resid residivis Yang sudah pernah masuk juga dengan perkara curan Mor. Ini dalam pengerebekan kita tetap melaksanakan hati-hati uh, karena termasuk pelaku ini termasuk licin. Jadi dalam pengerebekan nanti uh, tetap uh, kita gunakan SOP. Kalau memerlukan tindakan tegas kita akan lakukan. Oke teman-teman? Oke siap. <laughs> Hah? Di sini, di pesud so, kalau misalnya... Akanan. Udah berapa kali bang ya? sudah lima kali, kali ya? Udah lima kali? Iya, Nek. Di mana aja? Di sekitar Lembukang Baru ini, di kota ini termasuk juga, Nek. Bisa kita ambil BP ya? Bisa, Nek. Bisa ya? Eh. Itu kan Gormu di mana, man, sekarang Ya, di sekitar inilah sekarang ini. dan Yang kita sekarang, apa, ya, Nek. Sini dia bisa ngumpul, Nek. Di sini ya? Jadi berapa bisa? Sore, kadang malam, nah, nah. siang dia bisa serang atur, Sekarang belum ya di sini misalnya. Kita semua aja Izin, net. Dapat saya tambahkan. Selagi terdapat informasi dari tersangka Ade, bahwasanya tersangka Oe sekarang berada di jalan di daerah Sukajadi, Jalan Bunga Tanjung. Sebaiknya kita segera ke sana, net. Mau izin? Oke tim, Oke. ini sasaran kita depan nih. E, nanti Katim sama saya di depan, Oke. kita dobra pintu. Yang sisanya rekan-rekan yang lain belakang kepung dari belakang. Oke, okay. siap. Udah. Tetap e, waspada ya lihat pergerakan pelaku jangan sampai kita yang cedera oke okay? yuk, dong ya, hei, siapa namu? Oke okay, pak, hei, kamu tahu apa salammu? Tidak pak nggak tahu, Pak. Ogi kan? nggak tahu, oh, Pak. Iya. Hai. Nama ah? siapa? Ogi. Ogi. Dato, Berapa Udah, kali ya? kamu motor? ada, Nanti kita di kantor ya. Oke? Buru, Kita dulu. kau nak ngaku di sini enggak apa-apa. kantor dulu. Yuk. ya kamu boleh nggak ngaku ya ah, di kantor kamu sudah ditangkap oke okay? ya, ya.